Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Pada video ini saya akan memberikan tutorial mengenai memberikan number pada halaman teks Microsoft Excel kita. Oke, teman-teman. Sebelumnya kita buka dulu Microsoft Excel. Kita oke. Okay. Kita buka dulu Microsoft Excel. Kita oke. Okay. Sekarang saya sudah masuk di <coughs> dalam dari Microsoft Excel. Kebetulan di sini saya menggunakan. Microsoft Excel 2007 teman-teman seperti itu. Di sini saya ilustrasikan menggunakan teks kosong teman-teman. Sebenarnya sama saja sih e, karena nomor yang kita akan berikan atau kita masukkan pada teks halaman kita itu. Tidak mempengaruhi pada teks kita, eh, karena teks itu sendiri punya batas seperti itu, teman-teman. Sedangkan eh, nomor yang akan kita berikan itu berada di atas ataupun di bawah pada teks eh, Excel kita, teman-teman, seperti itu, <tuh> tapi. Saya akan coba Masukkan Berapa teks Abjad ya teman-teman Ini sebagai contoh saja Ini sebagai Contoh saja <coughs> Seperti ini <coughs> Kemudian Kita akan klik Ini teman-teman kita akan klik office button, kita klik oke. Okay. Di bagian ini, kita akan masuk ke print, oke. Okay, bagian print, tapi jangan langsung diklik ya, teman-teman, karena kalau langsung diklik itu tinggal oke-oke okay -okay, nanti akan uh, ke print dokumen kita jadi kita tahan aja seperti ini jangan tekan jangan tekan kita tahan aja kursornya di bagian print ini <tuh> kemudian kita pilih print preview teman-teman kita pilih print preview oke okay, klik nah seperti ini Setelah kita masuk ke bagian frame preview, kita masuk lagi ke bagian peg setup. Ini teman-teman, masuk pada bagian peg setup. Oke, klik kiri. <tuh> nah, kita masuk pada menu peg setup. Nah, di sini ada beberapa kolom atau judul lah ya beberapa judul ada pegs margin, header footer yang juga seat. Nah, karena kita akan memberikan uh, halaman number pada teks kita kita akan pilih header footer teman-teman header atau footer oke okay, kita klik saja nah setelah masuk pada header footer, kita akan disuguhkan atau akan menemukan "saya ini sebut kotak saja". Teman-teman, ada kotak bagian atas dan juga kotak bagian bawah seperti itu. Ini fungsinya buat apa? Oke, okay. ini fungsinya itu kotak yang di atas ini. Oke, okay, yang di atas ini teman-teman <tuh> Ini itu sama dengan Nanti number halaman kita itu Akan berada di bagian atas teks kita Nah, oke okay. Nanti si nomornya itu akan berada di bagian atas Pada teks halaman kita Halaman Excel kita teman-teman Dan ini sebaliknya kalau kita pilih yang ini, oke, okay, pilih yang ini teman-teman ya. Ini nanti number yang kita masukkan itu berada di bagian bawah pada teks Excel kita. Nah, di sini, ini nantinya number yang kita masukkan itu ada berada di <tuh> bagian bawah pada Excel kita. Nah, lalu Fungsi dari pilihan ini, teman-teman. Ya, fungsi dari pilihan ini sendiri itu adalah custom header. Itu buat memberikan nomor pada halaman atas kita. Nah, yang ini. Sedangkan yang custom ini untuk memberikan nomor pada bagian bawah teks kita. Seperti itu, saya kasih contoh satu saja bagian bawah. Nah, ini custom custom ini nantinya akan berada di bagian bawah teks teman-teman. Sedangkan kotak saya sebut kotak saja teman-teman, kotak yang tiga ini, <coughs> ini fungsinya itu adalah yang pertama ini di bagian Kanan, teman-teman, itu sama dengan nanti. Number yang akan teman-teman simpan itu atau berikan itu berada di bagian pojok kanan teks teman-teman seperti itu. Sedangkan yang kedua ini, kolom siang kedua ini adalah sama dengan number yang teman-teman isikan di sini itu nantinya akan berada di tengah ya di tengah-tengah teks -tengah Excel kita teman-teman seperti itu dan yang kiri ini adalah ada posisinya itu pada bagian kiri ya bagian kiri teks Excel kita numbernya seperti itu teman-teman jadi ini kiri ini tengah dan ini adalah kanan daripada teks kita yang akan berikan seperti itu baik lalu bagaimana kita menyisipkan number atau memasukkan numbernya nah, ini dia ini teman-teman ini ada e, beberapa pilihan tapi ini kan e, saya pilih yang ini aja ini seperti gambar pagar ya teman-teman kita klik aja nah di sini biasanya saya ketikkan lagi halaman nah, sudah teman-teman nah, jadi teman-teman nggak -teman usah nggak usah uh, masukkan angka satu lagi karena di sini tuh udah otomatis biasanya saya coba ya ah ini dia muncul teman-teman saya klik lagi Nah. ini dia <tuh> ini adalah contoh daripada bagian tengah Number yang, atak, yang akan kita berikan pada teks kita, pada teks Excel kita, teman-teman, seperti itu. Dan kalaupun misalkan teman-teman ada beberapa halaman ke bawah, nanti si numbernya ini akan menyesuaikan, akan menyesuaikan karena si numbernya ini udah. Otomatis teman-teman, jadi misalkan kalau teman-teman ke bawah itu ada beberapa pegs, ada beberapa halaman. Nah, kita cukup ketik satu saja, nanti ke bawah akan mengurut halaman satu, halaman dua, halaman tiga, dan seterusnya teman-teman. Seperti itu. Oke, sudah mengerti ya. Nah, jadi ini adalah cara atau tutorial memberikan atau memasukkan number pada teks Excel kita khususnya Microsoft Excel 2007. Oke. Okay. Mungkin pada video kali ini saya berikan pengetahuan saya <coughs> cukup bagi yang merasa menambah ilmu atau pengetahuan teman-teman atau menyukai eh, video ini silahkan komen like, share dan subscribe semoga channel ini berkembang ya teman-teman oke cukup dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh